Jakarta dan Jawa Bali, ada Garuda, tapi keciangan, jadi ada ada bisa melihat. Man. Kamu tidak setuju, tetapi lupa banget. Ini mobil Sultan teh ya mobil Sultan mantap Semangat Pak, Mantap, mantap Nih Loh, nanti kita berada di mana? Nanti <imu> mana? kalau connectna yen video nih eh nu YouTube anak-anak sekolah pada ramai nonton Nah, ini. Oke, kita... Mantap, Pak. Deposnya. lurus lurus aja Okay. Terasa play